Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang contoh soal P3K dan CPNS yang kebanyakan keluar di waktu pengetesannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang masalah soal perbandingan umur yang sering yang sering keluar di aja ujian P3K baik di sini ada contoh soal umur Vera 2 per lima umur ibu jika jika selisih umur mereka 21 tahun maka berapakah umur mereka jumlah berapakah umur selisih umur mereka Oh, oh maaf saya ulangi berapakah selisih umur mereka jadi kita akan menentukan dulu jumlah umur perbandingannya 2 tambah 5 sama 7 jadi 7 5 kurang 2 sama dengan 3 Kali selisih umum mereka 21 tahun 21 tahun bagi 3 sama dengan 7 jadi 7 kali 7 sama dengan 49 jadi jawaban yang benar adalah D 49 tahun terima kasih